Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya di sini 49. Nah kali ini kita kedatangan perdana geng mobil Euro 4 puso di Koridor Rizal aja jambel pas kilometer 20. Jangan lupa di subscribe like and comment channel ini. Pertama kali kita melakukan proses pembuatan bak dam truk mobil Euro 4 FES HDX Canter puso. khususnya di Koridor Rizal Ado. Jangan lupa kilometer km. Nah kali ini saya telah melakukan proses buka membuka ya. <bagaimana> bagian begol sudah saya lakukan tadi tuh. Proses poros pun bukanya juga dan tinggal ini bagian sebelah kanan posisi ro 4 ya. Dalam pengerjaan proses pembuatan Bak Dam Truck Perdana kali ini Khususnya di kawasan digital bebas Kilometer 20 Next Bagian Bak Dam Truck Lagi proses pengecatan hari ini juga So silahkan untuk subscribe Like dan comment channel ini <guluh> Jika teman-teman Atau rekan rekan yang berada luar sana Yang ingin proses pembuatan Bak Dam truk Silahkan atau singgah Pesan cantik Di bagian kolom komentar Kita kedatang Euro 4 ya Perdana Khususnya di kawasan digital Ajo Nih, ini sebelah kanter FE75SHDXN 42M Or Nih Nomor serinya ya Oke okay. Next kita lihat bagian dalam sedikit Iya yeah. Bagian dalam bersih Masih terlihat orisinil bagian dashboard Wah wow, Ini bagian dashboard Bagian jok terdiri dari dua kursi, satu kursi agak terlihat kecil terus bagian sopir dan ini agak melebar, ini perbedaannya. bagian plafon masih terlihat bagus dan masih dikantong dengan plastik warna putih. khususnya di kursi aja. nanti kita lakukan proses pemasangan ya. jangan lupa di subscribe channel ini. terima kasih kepada konsumen yang telah berlangganan khususnya di kursus Ajo semoga memuaskan bagi anda oke bro ini <gih> ada pagerangan iya oh, iya iya mau beli nanti, nanti. dikasih ribu ya asam 100 oke okay, next sorry tangan bagian kita ini ini Umar Bakri orang yang ahli dan profesional dalam kursus pembuatan badam bro Silakan kata-kata musyarah bagi KPI kita, bro lupa pengen ilmu lebih banyak dari saya. Iya. Yeah. Subscribe nya banyak banyak. lupa di subscribe terlebih dulu. Next liwang 100 kita beli makanan dulu makan siang ya. Terima kasih. Nantikan dan lanjutin lanjut di video selanjut videonya kali ini dalam proses pemasangan bagian badam dam truknya hari ini juga. Kali ini kita melakukan proses. Proses apa ini, Joyzal? <laughs> pasang PTO, Coy. Ah, pasang PTO, Coy. Oke. Okay. Nih lagi proses pemasangan. Ini bagian pompa. I'm sorry, mengganggu dikit. Dilakukan pengelasan bagian itu. Dalamnya sedikit. Bagian pompa PTO. Khususnya mobil Euro 4 ya. Di Karusorizal Ajo. Jalan bebas kilometer. 20 bagai lampu udah dilakukan proses uh, bongkar dan bagian ini bagian apa nih jadi bang ya, apa -apa. Yeah. ini owner dari melakukan pas pemasangan pto bagian dalam iya yeah, itu dia nah penasaran bagi yang tanya-tanya silahkan singgah di kolom komentar Pesan yang cantik gitu <laughs> Jangan lupa bahagia ya <tuk> Karena sedih nggak ada jaminan Dalam hidup ini Ini <laughs> <tuk> Silahkan tuh di subscribe, like, and komentar. ini koboi junior <laughs> tuh kita melakukan pemasangan bagian pompa dari di tuh lihat teman-teman yang nanti yang kita akan melakukan proses pemasangan bagian bak dam truk yang berada di posisi pojok bagian sebelah kanan kita itu bagian lampu, bagian pak mai ini Zal Ajo, bagian pt.o, terus pemasangan hari ini juga so, silahkan untuk di subscribe, like, dan komentar selamat bekerja jangan lupa hari-hari penuh dengan kebahagiaan karena hidup miskin, tak ada yang jamin <laughs> orang lain hanya untuk berkomentar Tetap the working Karena hidup harus bekerja keras Kerja cerdas Iya Terus Terus Terus Kepuk kanan, kanan Terus Kepuk Kepuk kanan bang ke depan terus up posisi bagian Pak dam truk sofinya dalaju telah keadaan okay, posisi seimbang nanti kita akan pasang begol cukup sekian dan terima kasih jangan lupa di follow dan subscribe juga ya channel samsur 49 oke okay? terima kasih see you next time